Jam Tangan Ajaib, aktifkan perangkat transformasi hmm. Tim penyelamat panda kecil telah menemukan sasaran Pahlawan-pahlawan kecil tim penyelamat, tolong selamatkan kami Ibu Stegosaurus, lindungi bayi Stegosaurus Serahkan Alosaurus kepadaku tangan Ajaib Aktifkan perangkat transformasi Kapten Kiki, transformasi super ayo kita usir alosaurus itu ayo kita usir alosaurus itu berkas cahaya stegosaurus super Alosaurus Super <Spedia> <Spedia> <Spedia> Oke okay. Alosaurus itu Mat, kerja yang luar biasa. Wow kok, ibu Stegosaurus izinkan aku memeriksamu dan melihat apakah ada yang terluka. Jam tangan ajaib, aktifkan perangkat pemeriksaan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ibu Stegosaurus lemah dan kurang gizi Hasil pemindaian area punggung menunjukkan kerusakan parah pada pelat pelatulang Ayo kita rawat ibu Stegosaurus Mulai perawatan Wow, aku merasa jauh lebih baik <laughs> Stegosaurus adalah dinosaurus herbivora yang suka makan daun pahlawan-pahlawan kecil tim penyelamat